agas satu zaman cukup danau eh kamu mau Yay! <laughs> Uang? nanti kita oh bedah, ini ya. kita kita uang enggak enggak kalau enggak aja ya aku juga kalah kalah ya, oh no Yeay. kalah ini kalah <sip> Oh no, oh, oh, no. Ada yang menang Ada yang menang lagi Tunggu Dia menang lagi Jadi kalau dia nanti aku kasih benda. Gue se referred on Ya enggak. Ya enggak. Yang Oh oh oh. <meman> iya, tidak, dulunya ya teman-teman dua-duanya Adek aku sama aku udah jadi Adung Bersiru apa? Tidak Kau tinggal What? Yeay! Kau Kau <ira> <magnets Espero> ya juga. <Gesch> <premier Clarkenot> ya. <magnetsleme enfant> yang <kanya> tadi Ya, enggak. Ya, yang and <laughs>